Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 UEFI atau GPT pada sebuah laptop ya, laptop Lenovo. Kenopo Idapat S 145 ya, Idapat S 145. Namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil sepeda motor itu sangat keras sekali ya. Jadi harap dimaklumi. Oke kita lanjutkan. Yang perlu kita persiapkan adalah sebuah plastis ya, ya. Ini saya sudah menyiapkan sebuah flash disk. Ini mereknya Sandisk ya, flash disknya. Flashnya Sandisk. Nah, di dalam flash disk ini sudah ada Windows 10, UEFI, atau gpt ya. Dan jangan lupa ya, kita persiapkan juga sebuah jarum pentol ya. Nah, untuk membantu kerja kita ya. Oke, langsung saja. Uh, perhatikan ya uh, jangan sampai salah ya ini laptop dalam keadaan mati ya dalam keadaan mati kemudian kita colok ya flash di USB ya di lubang USB nya ini terserah di yang mana yang penting dicolok di lubang USB nya ya kemudian kita persiapkan jarum pentol ya nah Oh ya, yeah. namun sebelumnya ke jarum metal ini, kita cara yang saya beritahu ya, ada cara yang pertama ya, cara pertama gunakan tombol power ya, gunakan tombol power, tekan tombol power, power kemudian dibarengi dengan tekan F, Fn sama F2, nah, biasanya ya. Biasanya cara ini sangat uh, kurang berhasil ya nah, Saya bilang sangat kurang berhasil Ini jarang berhasil kalau menggunakan seperti itu tadi ya <tuh> Tekan tombol power dibarengi Fn sama F2 nah, Langsung biasanya masuk ke menu BIOS Cuman sangat jarang berhasil Nah kita gunakan cara yang pasti pati saja ya gunakan sebuah apa namanya jarum pentol nah ini kalau oh, ini trik yang paling gitu untuk masuk ke menu bios ya karena kita akan menginstal ya instal laptop ini jadi harus kita gunakan ini oke langsung saja dimana kita nyolok jarum pentolnya perhatikan ya nah ini ini di lubang ini nah ini ada lubang ya yes, charger ini ya charger charger ini ya bentar ya oh chargernya sebelah kan kiri ya nah ini lubang apa namanya ini lubang salon ya nah di, di sebelah lubang salon ini ada lubang kecil ya nah ini perhatikan ya ini ada lubang kecil silakan perhatikan sendiri ya nanti ada di situ lubang. Nah kita tekan saja ya, tekan sedikit sampai ada suara tek gitu ya. Nah bunyi ya, tek gitu ya. Nah dia akan hidup sendiri ya. Nah, dia laptop nyala ya, laptop nyala dan langsung timbul tulisan seperti ini. Nah sekarang kita pilih menu boot setup ya nah, kita menu pilih bios setup ya nah, ini banyak pilihan ya Nah kita gunakan bios setup kalau yang normal setup ini kita enter maka langsung ke Windows nya ya Nah karena kita akan menginstall ulang dan kita masuk ke menu bios maka kita pilih bios setup ya. Bisa juga kita pilih menggunakan boot menu, ya. Bisa juga ini secara cepatnya ya. Pilih boot menu. Cuman saya berbagi supaya kita bisa menu, masuk ke menu biosnya ya. Kita masuk ke menu biosnya, kita pilih bios setup. Tapi kalau mau langsung install ulang pilih boot menu ya tidak tidak langsung ke ke bios masuk bios nah kita saya bagi yang masuk ke biosnya saja ya supaya kalian tahu bagaimana biosnya ya teh kita turunkan ya ini yang diblok di normal setup kita turunkan ke bios setup menggunakan panah arah bawah ya yang ada keyboard ini kita tekan saja Klik satu kali, nah dia turun, kemudian kita enter ya, nah kan, dia langsung masuk ke menu BIOS ya. Beda yang kita pilih yang bawah tadi ya, itu langsung ada pilihan kita mau booting menggunakan flashdisk itu langsung ada muncul di situ ya. Kalau di sini langsung kita ngatur di menu BIOSnya. Sekarang kita pilih boot ya. nah Bagaimana cara menggesernya di sini ya, ini kiri kanan ya, sudah ada perintah, kalau sebelah kanan kita untuk menggeser ke kanan, panah kiri geser ke kiri, turun naik untuk turun naiknya ya, oke, langsung saja kita geser ke kanan menggunakan panah arah kanan ya, nah ini, <tuh> ya perhatikan, ini ada tulisannya "Legacy Support", ya. Legacy Support, biarkan saja ya, seperti ini. Kemudian, perhatikan di sini. Presiden saya, ya, presiden saya berada di sini, ya. Ini ada punya Evi, USB, DPS, Sandisk, Corel, Bleed Nah, ini flash uh, di uh, saya, uh, uh, mereknya Sandisk. Nah, kita turunkan menggunakan panah arah bawah, ya. Turunkan saja, gunakan panah arah bawah. Nah, oke, okay, sudah terblok ya. Nah, untuk menaikkan ke nomor satu, ya. Untuk menaikkan ke nomor satu, gunakan tombol, ya. Ini ada tulisannya di sini, ya. Untuk mena, nah, ini ada perintahnya f5 atau f6 untuk untuk menurunkan untuk menaikkan adalah menggunakan f6 ya gunakan tombol f6 tekan saja f6 maka akan naik ya nah seperti itu oke kalau sudah seperti itu settingan kita sudah benar ya Oke sekarang kita simpan hasil settingan kita menggunakan tombol f10 ya kita cari di sini tombol f10 kita tekan saja Oke, okay. nah muncul seperti ini, sep katanya kon, maka kita enter saja, yes. Nah maka dia akan booting langsung ke pastis ya. Kita tunggu saja, tidak usah kita picik mecek apa apa, kita tunggu saja, ya. perlu waktu ya, kita tunggu saja. Hmm. Oke okay, sudah mulai berputar ya, kita tunggu nanti akan muncul menu. Menu. Nah ini sudah muncul ya. Ini menu menu instalasi Windows 10 UEFI. Oke okay, langsung saja kita pilih next ya. Oke okay, next, klik install. Kita tunggu saja masih dalam proses. Oke okay, sudah muncul ya. Sekarang langsung saja kita pilih checklist ini ya. Cek checklist kemudian pilih next ya. Oke okay, sekarang kita pilih kostum ya kostum. Nah di sini jangan sampai salah format ya yang perlu kita format adalah partisi satu, partisi 3 ya, ini ya partisi satu dan partisi tiga yang perlu kita format. Oke, langsung saja kita format partisi satu, kemudian partisi tiga ya. oke okay, sudah ya Nah kalau partisi 4 adalah recovery ya Nah biarkan saja tidak perlu di format ya biarkan saja nah ini partisi 5 adalah data usernya ya jangan sampai terhapus Oke okay, langsung saja klik kita klik next ya pastikan ya partisi tiga yang terblok ya jangan sampai salah partisi tiga yang terblok baru kita pilih next Nah, maka instalasi sudah berjalan ya. kita berjalan pernah Tunggu saja prosesnya cukup memakan waktu sekitar 15 menit ya. Instalasi ini apa apa bisa juga sekitar 20 menit ya. Nah, ini sampai tunggu saja sampai 100% ya. Nah, ikuti saja langkah-langkahnya, cuman saya berbagi sampai di sini saja bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 VIP pada sebuah laptop Lenovo S145. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.